Hai sahabat, jumpa lagi kita di kanal Bali Jani, kanal yang selalu berbagi informasi menarik dan terkini tentang Bali. Walau pandemi masih belum berakhir dan PPKM level 4 Jawa Bali kembali diperpanjang, semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat. Suha. Tak terasa sudah setahun lebih kita jalani hari-hari dalam situasi yang tidak normal. Setiap kali kita melakukan kegiatan di luar rumah, kita mesti waspada. Kita mesti jalani protokol kesehatan dengan penuh kesadaran, karena sumber bencana berada begitu dekat di sekitar kita. Sore ini saya sempat melihat-lihat situasi di Bali bagian selatan, tentu saja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti apa keadaannya? Yuk ikuti saya. Cinta sunin entan Bali. Kena surya ne Sekarang saya sedang melintas di kawasan Sunset Road, jalan yang menghubungkan Denpasar dengan tempat-tempat penting seperti Nusa Dua, Bandara Ngurah Rai dan Kuta. seperti dapat sahabat lihat keadaannya begitu sepi saya yang sangat tahu keadaannya dalam situasi normal merasa sangat prihatin melihat pemandangan seperti ini saya begitu terenyuh sampai kehabisan kata-kata untuk diucapkan Oleh sebab itu video ini tidak akan disertai narasi yang panjang saya kira gambar bergerak yang sabar saksikan sudah cukup jelas untuk bisa ditangkap kesannya. Sahabat kenal Balijani, begitulah keadaan sepanjang jalur Sunset Road Gute Seminyak saat ini. Kata orang bijak, tak ada yang kekal di dunia ini. Ya, segala sesuatu terus berubah. Demikian pula dengan pandemi Covid, suatu saat pasti akan berlalu dan kita berharap akan ada perubahan yang membawa kita pada era yang lebih baik nantinya. Suha. Seperti biasa, jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like. Bagi yang ingin komentar, silakan tulis komentarnya. Untuk sahabat yang baru pertama kali mampir ke kanal ini, silakan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya sehingga sahabat selalu mendapat pemberitahuan bila ada video baru di kanal ini. Terima kasih. Setelah menonton video ini, salam rahayu.